Tuan, saya dah jawab 18 soalan. Maka saya nak Tuan jawab satu soalan daripada saya. Apakah dia kunci bagi syurga Allah Subhanahu SWT? Apa kata Pazri? Demi Allah aku tahu apa ni jawapan kunci syurga ini. Tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja. Kalau aku jawab-jawapannya, orang akan marah padaku. Lalu apa kata orang dalam gereja? Wahai Bishop, wahai Pazri, jawab! Jangan jatuhkan maruah kami, jawab! Maka apa kata Badri tuan-tuan? Miftahul jannati. La ilaha illallah. Muhammadin Rasulullah tuan-tuan. Takbir. Habis satu gereja masjid. Allahu Allah Akbar. Allah Allah. Akbar.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 Allahu akbar. Kemarin ada dentuman, bukan dentuman sih, guys. Ya, kayak geluduk gitu kan? Apa ya sebelum petir itu? Apa namanya, guys? Kalau kalau di Malaysia apa namanya? Kalau di sini geluduk gitu kan, geledek bisa juga gitu kan, dan itu sangat kencang sekali dan sangat keras sekali bunyinya, guys. Lalu setelah itu disertai petir yang menyambar. Allahu akbar. Memang kayak deg-degan merinding terus. Apa ya, kayak kita tuh kayak... Allah gitu, kan? Ada apa ini gitu, jadi sampai kayak takut juga gitu, guys. Ya, dan semoga teman-teman semua dan kita semua juga di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mendapatkan istilahnya ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Mungkin banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, ya kan? Tapi terkadang kejadian itu tidak terpublish. Maka, buat teman-teman semua yang ada kejadian-kejadian yang istilahnya berkenaan dengan alam, teman-teman boleh cerita di kolom komentar, ya. Ataupun kita doakan bersama agar supaya kawan-kawan kita, atau sahabat-sahabat kita, ataupun saudara-saudara kita di sana, di luar sana, yang mendapatkan musibah. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa istilahnya dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Mari kita khususkan al-fatihah kepada mereka semua, guys, yang meninggal ataupun yang masih hidup. Ada hari ini ya wabikul niyatin salihah al-fatihah. Alhamdulillahirobbil alamin, al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbil alamin, rahim Maliki yoomiddin, iya kanabud wa iya kanastain. Ihdin al-siratul amin oke okay guys kali ini kita akan mereaction sebuah video rekaman daripada teman-teman sekalian yaitu ustaz Muhammad Nazmi 18 soalan versus 1 soalan nah langsung saja guys ini daripada channel officialnya yaitu Ustadz Nazmi Karim Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Karena informasi ataupun nasihat ataupun ceramah beliau Kuliah beliau ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya Nah ini merupakan Ustadz macam apa ya Yang boleh mengungkap hal-hal yang mungkin banyak orang-orang yang belum mengetahui seperti itu Nah jom kita tengok videonya guys, let's go dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib ke atas setiap orang Islam. Betul sekali. Hmm. Alhamdulillah bismillah kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah ini dapat sama-sama kita menunaikan solat Isyak secara berjemaah dan diikuti dengan solat tarawih kita. Jadi pada malam ini InsyaAllah kita akan mendengar satu tazkirah dia bertajuk 18 soalan lawan satu soalan. Ha. Jadi kalau 18 soalan ni tuan-tuan, dia setengah jam tak cukup. Paling kurang 8 jam ah gitu. Jadi cerita ni asal ceritanya saya dengar dalam sebuah tape ceramah yang disampaikan oleh almarhum al-syekh Abdul Hamid Kish rahmatullahi al alaihi seorang ulama daripada al-Azhar yang terkenal. Jadi saya masa... saya Bila saya dah kahwin tu... Pak Muntur saya ni dia suka dengan ceramah Syekh Abdul Habib Kish. Jadi saya pun kata apalah kelas sangat Syekh Abdul Habib Kish ni. Jadi bila saya dengar tape dia... Memang orangnya luar biasa, hebat. Ya, walaupun seorang yang buta matanya... Tapi kalau kita dengar dia ceramah pasal perang Uhud... Macam dia sendiri pergi perang. Macam itulah hebat tak hebat Syekh Abdul Habib Kish ini Dan beliau antara ulama Al-Azhar yang... Uh, Berjuang bersama ahli khuanul-muslimun Dipenjarakan Dan dipenjarakan, dikenakan tahanan dalam rumah Dalam keadaan sebuah ta'if buta tu Allah Ta'ala izinkan dia mengarang Tafsir 30 judul Yang bertajuk uh, Firi Habib Tafasir Yang dikarang oleh Syihab Abdul Hamid Kish Jadi saya dengar ceramah Mahdi tu Masalah cerita ni lah Menarik saya dengar Tapi saya nak tahu dia punya detail tu Tadi Allah saya pergi ke Mekah dan jumpa buku ni buka-buka jumpa cerita tu tuan-tuan dengar lah cerita dia kan Abu Yazid Al-Bistam na'iman zata yaumin fara'a qailan yaqululahu di zaman dahulu kala di sebuah negara, ibu negara Iraq, di Baghdad ada seorang Al-Ariz Billah Waliullah Abu Yazid Al-Bistami sedang-sedang dia tengah tidur satu hari tuan-tuan Tiba-tiba dia, dia bermimpi ada orang cakap dekat dia izhab ila dir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wahai Abu Yazid bangkitlah kamu dan pergi ke gereja-gereja yang dekat Baghdad ni, gereja yang terbesar dan pertahankan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Yazid al-Bistami bangkit daripada duduk Fazah abang wadah khaladi, wajahlah. Sewaktu abang bawa wadah khalai di wajahlah, dia bangkit pada tidur, beruntuk dan terus pergi ke gereja. Jangan pula abang salah faham pula. Apa salah dulu? Untuk ustaz pergi gereja, ada sunat tahiyatul gereja. ke? Keluota agah, mana ada? Jadi memang ulama dulu kan? jaga wuduk tuan-tuan. Jadi masuklah gereja. Jadi masuk gereja ni hukumnya harus. Kalau ada sebab ya. Yeah. Kalau tak ada sebab, hukumnya makruh Tapi kalau kita masuk menimbulkan fitnah Hukumnya haram nah, Itu, senang je hukum masuk gereja ni Elok je, Syih Abu Yazid Al-Bistabi Dia masuk ke dalam gereja tu Bishop ni dah ada dah Kan dia, dia dekat dia punya bimbang ni Dan nak berceramah Maka berkatalah Bishop ini padri dia dan katakanlah mali anda bayi aku murajul muhammadiun. Hari ini aku takkan bercakap sebab dalam ramai-ramai yang hadir pada hari ini ada seorang lelaki Muhammadiyun bahkan lelaki yang mengikut agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik orang Kok mana pula ya, Bishop boleh tahu Kasyaf apa Bishop ni <laughs> Ini pun wali juga Dia boleh tahu dalam ratusan Mungkin ribuan manusia dalam gereja pada hari itu, Tiba-tiba dia kata Ada seorang Islam dalam orang ramai-ramai ni Fakalulahu Maka orang ramai yang dalam gereja tanya dekat Bishop Kaifarastahu Tuan Macam mana tuan tahu dalam ramai-ramai kita Ada seorang orang Islam Tuan tahu mana Fakalulahu maka begitulah Bishab ini, di anna Muhammadin simahu fi wujuhihi bid athari sujud. Ha dia kata. Kerana orang-orang yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kenal muka mereka mempunyai kesan-kesan sujud. Allahu akbar. Jadi nak kira, kira apa? Orang Kristian dulu alim bererti dia bukan menghapal Taurat Injil, Quran pun dia hafal. Ya? dan dia berha dia faham dia ngerti cuma tak dapat petunjuk aja. Saya ingat masa saya di Al-Azhar dulu, saya pergi dekat satu perpustakaan, Rumah Negeri. Ada lebih kurang 12 jilid jilin. Indeks sahih Al-Bukhari. Kan indeks tu orang buat disusun beribu-ibu hadis. Saya kata, siapa yang mengharap ni? Cek-cek pengharap Musadif. Tengok tuan-tuan, siapa tuan-tuan? Orang yang tadi sebarang. Orang kapi Kristian. Dia buat 12 jilid indeks susunan hadis Imam Bukhari Lepas tu nak kambuh je Tapi tak masuk Islam pun dia beri yeah. Dia orang alim, dia ngerti, Tapi nak kata macam ni tak dapat pertunjuk Maka Padri kata Ada seorang yang beragama Islam macam mana kenal? Dengan sebab ada kesan sujud di wajah mereka ha, yeah. Bukan yang dahi hitam tu, bukan Itu kebetulan hitam Kan? Ada besin dahi hitam, hitam lah. Macam aku ni, tak ada hitam, tak, tak ada sudut apa ni. Apa warak <laughs> Jadi, kita tahulah. Kita tahulah ni buka orang surau. Boleh kenal? Kan? Kita orang surau ni kenal. Ni buka orang surau. Ni buka, -buka kedai mamak, kan? Ni buka al-karaoke. Ni buka world cup. Boleh kenal berapa buka-buka ni? Eh? Buka world cup gitu, buka tu world cup tu. Kan? <laughs> Maka Abu Yazid ingin sarif, maka Abu Yazid Al-Bistami bila tahu padri itu perasan dia ada dalam majlis, dia tak nak ganggulah. Dia kata tak pakwah, dia tak nak ganggu majlis orang. Faqala lahu al-baba, "Illi sa'iluka as'ilatan in ajabta anha ammaka anha amma amanna bi dinika." Tuan jangan keluar lagi. Dia, dia kata dekat Abu Yazid Al-Bistami, orang perhati belaka. Tuan, jangan keluar sebab saya nak tanya kepada Tuan beberapa soalan. Kalau Tuan boleh jawab soalan saya, saya akan berima dengan agama Tuan. Masha'i'ul lazi wa ankarahu. Apakah makhluk yang Allah cipta, tapi Allah sebut dalam Al-Quran, aku benci dekat dia. Aku benci dekat dia. Soalan yang ke-15. Masha'i'ul <tuh> lazi wa wa'azamahu. Apakah makhluk yang Allah cipta tetapi Allah mengatakan Benda ni hebat Allah aku'i dalam Al-Quran Hebat benda ni Soalan yang ke-16 Masyikul ladhi tanafasa walaruha fihi Apakah makhluk yang bernafas tetapi tidak ada ruh Ruh tak ada Tapi boleh bernafas Soalan yang ke-17 Balqabrul ladhi sara bisahibihi Apakah kubur yang membawa jalan dengan tuannya, makde tuannya berjalan dengan kubur ni? Soalan yang ke-18. "بِالشَّجَرَةِ الْمُكَوْدَةِ بِ12 عُضْدًا فِي كُلِّ عُضْدٍ 30 وَرَقَةٌ وَفِي كُلِّ وَرَقَةٍ 50 ثَمَرَةٌ" Soalan yang ke-18. Apakah ada sebatang pokok yang mempunyai 12 dahan? Setiap dahan mempunyai 30 helai daun? Setiap satu helai daun Mempunyai lima biji buah Silakan jawab Tuan-tuan Apakah jawapan soalan yang pertama Semua tahu belakang kan Manil wahidul lazi Lathaniya lahu Siapakah yang satu Tidak ada dua baginya Siapa dia Allah Wali dah tu Tak oh, ya Allah berfirman Kulhu wallahu ahad Habis cerita Soalan yang kedua Amal isnan Alladali la salisa lahumma adapun dua yang tidak ada tiga baginya. Giba, giba, giba, giba. <laughs> Fa humal lail wan nahar ciptaan malam dan siang. Dia di malam siang, malam siang, dia tak ada satu nama lain, dia malam siang. kau jangan tukar, pondan tak ada, tak ada. Malam siang begitu <laughs> je. <laughs> Waja'nal lail wan nahar ayatain dan sesungguhnya kami menjadikan waktu malam dan waktu siang Ayat ini sebagai dua tanda kebesaran kami. Soalan yang ketiga, amma salasatu allati la rabi'a laha, adapun tiga yang tidak empat baginya, fahia as'ilatu Nabi lahi Musa alaihi, salat, alaihi salatu wa salam dil khadir ialah soalan Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi wassalam. Dia kita masih ingat lagi cerita dia kan bila Allah Taala arah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni menuntut ilmu belajar. Dengan seorang manusia yang Allah Taala kata qad waqattainahu wa bil laduna ilma. Dia kami kurniakan kepadanya ilmu laduni. Maka bila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, ni Nabi, Nabi Khadir sejak awal, awal dah. Inna ka lan tastati'a ma ayyusabra. Kau takkan mampu sabar belajar dengan aku. Dan kau jangan tanya soalan aku, hatta uhlisalaka bil hukru sampai aku cerita dekat kau apa kau, kau tanya fadalqa dan mereka berdua jalan. Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan hatta raqiba fi safinati kharaqaha tiba-tiba masa naik sampan sebuah sampan ni tiba-tiba Nabi Khadir dia pecahkan apa dinding sampan berap dia pecah Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi seorang rasul dia tak boleh tengok kemungkaran tau itu vedanisme engkau tahu tak? kepada tanda khobir dia pecahkan. Apa kata Nabi Musa? Qala akhrajtaha liturqa ahlaha laqad ji'ta shay'an ibrah wa hi khadil. ni apa hal pecahkan sampai orang ni? Kau nak tenggelamkan tuan sampai dengan kita-kita tenggelam sekali ke? Soalan yang pertama. Nabi Khadijah kata qala alam aqul laka innaka lan tastati' ba'ya sabra? Kan aku dah cakap, Kau tak sabar belajar dengan aku. Dah start pelajaran. Dah start lagi. Lah. Ya, kan tak start lagi. Dah start dah. Subjek pertama tuan-tuan. Naik sampan. Yang kedua, Apabila mereka dah berdarah dekat satu pantai, Nabi Musa dan Nabi Khadir masuk dekat sebuah kampung. Fawajada ulaman, Kan? Dia kata apa? Fakatala. Allah, aku hidung sumbat ni tak bai-tak bai-lai aku. Apa Ustaz, Ustaz? Fakatala. Sebelum tu, Ustaz? Jupu? Hatta iza ataya anak muka gadik. Laki ya ulama. Hatta jika laki ya gula dalam budak tengah main dalam kampung ni. Main. Polis sentri one jaga. Polis mati F.R.U. jaga. Tengah main tumpap nabi kor di tangkap zas di sebelah masa tu juga. Apa kata nabi Musa alaihi salam? Kalau aku teltanafsin zakiatan buali nafsin laku jita sheikh nukrah. Oi fadil kau ni buat apa benda ni? kau bodoh muda. kau betul kau terperajat yang kedua soalan yang ketiga dia masuk dekat sebuah kampung <tutuk> kira -kira. Biar kira -kira. Biar kira -kira lagi Masuk sebuah kampung Jadi Nabi Khadir dengan Nabi Musi Lapor ni Pergi rumah orang kampung Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Mana Lapor Bintang bang Tengok nama kampung apa Nama kampung Tok Imam Lapor Tuan-tuan <tuk Tengadu> Kat Tengadu Kat Tengadu ada Nama kampung Tok Imam Lapor Makna kalau Imam Lapor Maknum kebulu Tuan-tuan Kampung Kedekut kut gila gua tu. Air tak bagi, makan tak bagi. Lembiklah dibuat berjalan ke Nabi Khadir tu. Okeylah tak apa. Jalan-jalan letih berehat dekat sebuah kampung. Tengah berehat, fawaja da fiha jidaran yuridu an yaqaddah. Dalam kampung tu ada sebuah rumah yang dinding dia dah roboh sikit, lagi dinding nak berjawab bumi. Yuridu an yaqaddah. Nabi Khadir dia pergi dekat dinding yang nak roboh tu, dia pergi angkat seorang-seorang. Nabi di masa kata la haula wala quwwata illa Kola, kawan kawan kola, kawan kola. Lalu, kita letakkan sehari haji roh Khadir, kalau aku bukan tak nak tolong, tapi kita ni kan lapar. makanan tak ada. Kita tanya orang kampung, siapa punya dinding ni, kita boleh tolong angkat. Dia bagilah kita makan upah, angkat dinding. Tiba-tiba kau buat gaji-gaji untuk apa kata Nabi Khadir? Kola harta siroh kubahiti, wabahiti saudah bi ukabita'wili ma lam tasṭi' 'alayhi ṣabran cukup lah sampai sini saja kau boleh ber, ber, ber, ber belajar dengan aku aku akan cerita dekat kau kenapa kau tak sabar ha, ya? jadi tiga ni ialah soalan Nabi Musa alayhi salatu wasalam jawabnya kau cek dalam al-Quranlah Aku tak lagat nak baca power Soalan yang keempat mal arba'atu allati la khabitha laha apakah empat yang tidak ada riba bagi dia ya. Tawrat cepat aja kau orang Soalan yang kelima. Apakah lima yang tidak ada tidak ada enam baginya? Fahya salawatul sembahyang lima waktu. Soalan yang keenam apakah enam yang tidak terjumpa kini? dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya langit dan bumi selama enam hari وَمَا dan kami tak pernah merasa letih. Bila Abu Yazid Al-Bistami baca ayat ni lalu pada sambung Sabtu pula. Limaza qala Allah Taala wa basada bilurub. Kenapa Allah Taala kata wa ma basada bilurub kami tak pernah rasa letih. Qala, "Karena Yahuda zaimu annallaha khalaqas samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam fat'iba fastaraha fi yawm as-sabi" sebab puak-puak yahudi kata setelah Allah Taala menciptakan langit dan bumi secara selama 6 hari berturut-turut Allah letih ya lalu Allah Taala pun apa ni lurup ni wa ma sarna dan kami tak pernah merasa letih ni, jawapan kepada yahudi yang kata Allah Taala cipta langit dan bumi selama 6 hari lepas cipta langit dan bumi ni Allah letih hari kan, dia ada berapa tujuh kan al ahad ahad satulah al itsnain Dua, as Tiga, al-arbi'a, rabu al Khamis lima Ya, yeah. al Jumaah Himpunan semuanya al Sabt, al Sabt dengan mana Al-raha, rehat Jadi, Yahudi kata apa? Allah rehat hari Sabtu Haa, <tik> <tik> tuan-tuan Sedangkan Allah sifat dia apa? La ta'khu zuhu sinatun waladahu Mengantuk pun tak pernah Tidur pun tak pernah Soalan yang ketujuh Apakah tujuh yang tidak ada baginya? Ada tujuh yang tidak ada baginya iaitulah Allah menciptakan tujuh lapis langit. Allah berfirman Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh lapisan langit? Soalan yang ke-8 Soalan yang ke-8 apakah lapan yang tidak ada sembilan baginya fahum hamalatul arsy iaitu lah para malaikat yang Allah bertanggungjawabkan untuk memikul arasy Allah subhanahu Allah berfirman wa yahmilu 'arsh rabb wa yahmilu 'arsh rabbika fawqahum yawma'idhin sabadiya dan malaikat-malaikat yang memikul arasy TuhanNya pada hari tersebut seramai 8 orang malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahuwataala macam pada rupa besarnya arasy tu wallahu alam macam pada besar rupanya malaikat tu wallahu alam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke al-Isra wal Mi'raj kan Nabi masa dekat Baitul Ma'mur. di Baitul Ma'mur tu Nabi kata setiap hari seramai 70000 malaikat masuk tak keluar-keluar setiap hari Sampai hari ini dan sampai kiamat besok Setiap hari tujuh puluh ribu malikat akan masuk ke dalam baitul itu Dan tak keluar-keluar Dan tidak ada seorang yang mengetahui Berapa ramai bilangan tentera Allah Kecuali Allah SWT Allah. Soalan yang kesembilan, Apakah sembilan yang tidak ada sepuluh baginya yaitulah mujizat Nabi Musa alaihi salatulussalam Allah berfirman ولقد أتينا Sesungguhnya kami telah menguduskan kepada Musa sembilan tanda-tanda kebesaran kami mujizat ya mujizat yang kita hanya maklum yaitulah darah ketika Fir'aun degil melawan Nabi Musa alaihi salatulussalam Allah balakan Fir'aun dengan darah semua betul jadi darah ya yeah. air jadi darah swabim pool jadi darah Air terjun jadi nak Semua je dah Kalau sirap badung Kau jangan tak Yelah Confirm darah dah Dia bukan darah kala Kau tu tak Dia memang darah betul Dengan bau hajir dia Dengan darah pekatnya Dengan darah beku je Semuanya ada Kemudian Allah Ta'ala Balakan fin'au Dengan dofa dek Katak Jutaan katak Dekat dalam selimut Bawah bantal pakai anduai pun ada katak Tuan-tuan Nak kambuh je Banyak je katak masa tu Walkubala Allah uji mereka dengan alkubal kutu jutaan kutu waljarat jarat ilah belalang jutaan belalang alasa tongkat Nabi Musa albhar Allah membelahkan laut alyad tangga Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya itna ashar aynan doblas air mata air <coughs> dan yang akhir kajian kesembilan bida tabidasa Hidangan yang diturunkan daripada langit. Abang 10, Allah Dia 10 Allah ada pun 10 yang tidak ada 11 bagi dia. Allah telah bersifat fajr fajrambil hasanati falahu aslu amsalihah. Barangsiapa yang membuat satu kebajikan maka Allah beri gandaan kepada 10 gandaan 10 gajaran pahala. Soalan yang ke 11 yang sebelas yang tidak ada dua belas baginya. Iaitulah itulah sebelas, sebelas, sebelas. Ikhwatu Yusuf adik beradik Nabi Allah Yusuf Alaihi Wa yang telah yang tidak ada tiga belas baginya fayadh hajar 12 ya'itulah air mata air yang keluar daripada sebiji batu di zaman Nabi Musa alaihi salam Musa masa Nabi Musa tersesat padang tih 40 tahun sesat dekat sebuah padang bernama dia panggil ya Tih ni tuan-tuan Bukan pandang Tih kat kemarin Haile tu Taha ya Tih Dengan makna hilang punca Sesat Jadi kalau itu kalau Tih uh, Kalau Tih, Tih-Tih lah Tapi kalau kau nak terjemah boleh je Air sesat satu ha, Sesat kosong satu ha, tu makna Tih sesat bagi tuan-tuan Taha ya Tih Sesat tak tahu punca Jadi sepanjang 40 tahun sesat tuan-tuan Nak minum apa, -apa benda Allah Ta'ala kundiakan sebiji batu ada ulama sebut batu inilah yang buat satu kerja di zaman ketika dahulu tuan-tuan ada cerita dalam hadis sahih dulu Bani Israel syariat dia orang tuan-tuan sama-sama lelaki tidak aurat tak aurat maknanya boleh siaran langsung live jadi, kalau diorang mandi sungai, mandi ramai-ramai. Tok Imam ada, Tok Siak ada, Tok Bilal ada, Tok Budim ada, Tok Empat ada, macam-macam ada. Aku tengok kau, aku tengok aku. Macam itulah. Tengok kontol tu macam tengok tangan Mana tak orang. Simple present betul. Kau jangan rasa pelik Tapi ni syariat bandi Israel. Oi, kau jangan pula buat pelik sampai sekarang pula. Sekarang ramai-ramai mandi telanjang bulat ni. pasal. Kami penyambung zaman Nabi Musa AS. Di orang di bilik mandi gambar-gambar, di orang mengumpat Nabi Musa. Dia kata, "Eh, pasal Musa tak join joinlah. Kenapa Musa tak join kita orang?" Kan. "Adalah orang bangkok tu kata. Kau tahu pasal apa? Telu masa 11. Ha, dia kata macam itu. Orang ajau tul. Memang Israelibah orang ajau bertanya ustaz kan, banyak soal. Kan, banyak soalan bagi Israelibah. Nabi Musa, yalah dia nabi rasul, dia tak benda-benda tu menjatuhkan maruah dia. Dia tak buat benda macam tu. Tapi zaman tu hukumnya boleh, tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar lukisan dekat gereja-gereja rumah dulu kan, banyak orang bugil-bugil tu kan. Ha, tu syarihan goblok dulu tu lah. Bugil, belakang lah. Jadi, satu hari, Nabi Musa mandi surah-surah dekat sungai. Buka baju, buka surah belakang, letak dekat tebing sungai ni, dekat sebiji batu. Tengah-tengah Nabi Musa mandi tuan-tuan. Tiba-tiba batu ni bergerak dan melarikan diri, bawa baju dan surah lagi syari tuan-tuan kau ingat aku teberang dulu. Jadi hadis Nabi betul tak? Batu ni bawa lari baju bukan batu hoba tengahdu. Batu hul itulah tengahdu batu lain tuan. Jadi batu ni bawa lari seldua dengan baju dan Musa. Bawa lari masuk kampung. Nabi Musa kejar. Yal hajaru saubi, saubi. Oi batu, baju aku oi, baju aku. Dia kejar dekat tongkat dia. Sampai masuk kampung, orang perhati Belakar, okey je Tak besar sebelah pun Itu cerita je, Allah nak Kambar, Badi Israel fitnah tu tak betul Nabi Musa ni sempurna, dia tak, tak cacat ha, Jadi, ulama Ada pendapat mengatakan, batu inilah yang Nabi Musa bawa gimai-gimai Kecil je, eh. besar lebih kurang. World Cup punya ulah, lebih bawah jam tu Bila dah harga je, lepah in father bibi kos datta 10 dan selain terpancut 12 air mata air dah habis kejadian pun berhenti tak ada saluran paip syabas dan sebagainya tuan-tuan boleh hidup ah tu nak kabarnya buji tak Nabi Musa ada pun 13 yang tidak ada 14 baginya iaitu adik beradik Nabi Allah Yusuf dan mak bapaknya dia kan satu malam Nabi Yusuf bermimpi ya abati ibni arafil badah ini raitu ahada asra kaukab wad syamsa wal qabra raitu tubu raitu ra sa ra hubli saya jadi ini raitu ahada akhra kaukab wad syamsa wal Rai tu, Rai tu Abah malam tadi busu lipi, busu tegok. Ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada busu. Wah, eh? busuk. Oh, sorry aku dah. Apa maksud busu dah? Musa tadi busu dah. Busuk, Eh? Yeah? Jadi, Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia. Maka, apa kata Nabi Ya'qub? Ya, bunayatlah tafsus ru'iyah ka'ala ikhwan jika. Nek. Nah, mimpi kau tu jangan cerita dekat adik adik kau. Nanti adik adik kau akan dengki dekat kau. Ya. Maka itulah 11 bintang tu, adik adik dia campur bulan dan matahari lah mak bapak dia. Soalan yang ke-14. Okay. Apakah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 Banyak-banyak yang Allah benci antaranya, paling aku benci, Angkaral Aswati. Suara yang paling aku benci, suara keldai. Sebab keldai suara ni buruk semua, tuan-tuan. Eh, uh, kan? Saya masa kat Syria dulu berjiran dengan jiran yang ada bila keldai. Kita tak tahu tau suara dia macam tu. Satu malam kita lalu dengar bunyi, Oh, huh, ngeri. <tuh> dia bunyi bukan aku eh. <tuh> Suara itu gabungan Pontianak uh, Pontian. berganda, Mak Lampi ah. Zombie, Kabupisang Macam uh, lah, buruk gila suara dia Memang buruk Jadi, kita sebut keldai ni kan Orang <laughs> salah kata Dalam Al-Quran, orang yang tak suka Dengan tazkirah, apa dia? Kedai Fama lahum ma'lis tazkirati mu'ridin Ka'annahum humurun mustangfirah Farrat min kaswarah Allah kata kan Kenapakah mereka itu Anistazkirati Daripada peringatan mu'ridin Mereka memalingkan diri Tak suka dengar tak tazkirah, tak suka Maka Allah kata orang tak suka dengan peringatan ni Ka'annahum humurun mustangfiratun Seakan-akan mereka ni Keledai yang liar Farrat min kaswarah Yang melarikan diri daripada Singa yang lapar Yeah. Dalam surah uh, Allah kata apa? Al Dan akan melarikan diri Menjauhkan diri dengannya Dengan tanskirah peringatan Siapa dia? Al-Ashqah Al-Ashqah ni makna apa tuan-tuan? Orang yang paling celaka Syakir celaka Kalau Syakir tu celaka biasa tuan-tuan Tapi kalau Al-Ashqah yang paling celaka Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda macam ni Tuan-tuan di Syalah menjadi sebuah surau tuan-tuan yang tanakkan kira, tak nak sebut sesiapa atas sebab-sebab keselamatan. Saya difahamkan DJK dicita bila tahun ni dia nak buat tazkirah, tahun-tahun dulu -tahun tak pernah buat tazkirah, tahun ni dia kata kita nak buat tazkirah juga. Dia rancanglah. Bila rancang tuan-tuan penduduk setempat melakukan bantahan dan hatta bombarder bantahan zikirah pula bagila kau. Kalau tak nak kilang Arab guna sabahlah juga tuan-tuan. Kan -tuan. ya, kita tak nak tengok kedai mamak buka time Ramadan guna sabahlah juga. Ini dia bantah tak nak tazkirah. Yang sign nama dengan maikat goto 300 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 300 orang. Jadi kira apa kat ada? Set. Masalahnya yang datang terawing, tak sampai 100 orang. Macam <laughs> mana 300 orang ni? <laughs> Aku pun tak faham pengundi hantu rupanya tuan-tuan ye -tuan, eh? hadiah oh, nak kata okay, nama bit. ni tak simpan dia lelok kan macam dia lelok orangnya, besok kalau dia mati biar dia mandi sendiri biar dia kapas sendiri lepas dia lompat-lompat-lompat sampai ke sesi 24 dia boleh sendiri lah. cakap banyak kau eh ini jenis maknusnya tak suka dia orang tazkirah tuan-tuan eh tazkirah ni ada manfaat dia duduk tak. dalam majlis ilmu dapat pahala jadi tuan-tuan Allah sebut dalam Al-Quran Inna أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَا صَوْتُ الْحَمِيلِ Sesungguhnya, seburuk-buruk suara Ialah suara terdair Soalan yang ke-15 Asyikul lazi khalaqahullahu a'azamah Benda ni Allah cipta Dan Allah kata hebat benda ni Apa dia? Tipu daya orang perempuan Allah kata apa? Inna azim Sesungguhnya tipu daya perempuan Amat dahsyat Tak macam tipu daya syaitan ya? Tipu daya syaitan Allah kata apa? Inna kaidai syaitanika Tipu dari syaitan ni lemah, tapi tipu dari perempuan, very strong. Perempuan nampak lembek macam tu, tapi dia ayatnya, Abang, Abang kena janjikan, tahun lepas Abang kata nak beli sofa, tak boleh beli pun. Kok Mahmud ada offer tu? Bayar lah bina' lah tu sofa ni. Kalau Abang je macam tu, Abang saya ceritakan. Dia gondi, gondi, lai lai Elah, elah, elah, elah, elah perempuan lebih kenapa Allah ni tapi dia punya ayat Power Rangers dengan main-main ya yeah? kita nak cari bazar Ramadan dululah di one small time lah aku dah tak pergi bazar dah kita kalau nak beli dulu kita akan cari yang niaga tu orang yang tutup aurat sekali aku pergi satu tempat satu kedai ni tu wadah tak adanya tinggal kuihnya Aku itu tutup dengan tudung saja cantik kan. Dalam hati kata ya Allah harap-harap tuan kuih ni tutup aurat. Tengah-tengah aku pilih kuih tu tiba-tiba keluar daripada belakang oven tu. Tu dia. Tudung tak pakai. Lihat hanya menggunakan jari. Rambut kembali tersusun rapi. <laughs> aku Allah. alam Kita dah pegang kuih tadi nak letak balik halah kan? Awak tu dah datang. Abang belilah, belilah, belilah abang. Kita nak lari dah. Dia boda tu. Aku tirguda Aku tirguda Dengan rayuannya Maafkan ku azalina Nak je aku ambil apa benda tu Tuduh saja persekok atas kepala dia Yang wajib pakai tuduh kau Bukan karipak ni mampu oi. Tu nak kamu perempuan Tipu daya dia Azim Allah kata Soalan yang ke-16 Asyikul lazita nafas wala ruha fihi Benda ni bernafas tetapi tidak ada roh Firman Allah Ta'ala wa subhi idza tadaffas deni waktu subuh apabila dia bernafas dan soalannya ke-17 al-qabr allazi sara bi kubur yang berjalan dengan tuannya iaitu ikan paus yang menelan nabi allah yunus alaihi salatu wasalam allah kata apa faltaqahu al-hutu wa huwa bulim walau la annahu kaana minal musabbihin la labita fi batn al ila yawm yub'athun Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Hmm. Allah kata fa laula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus ini tidak bertasbih, la labitha fi huti dia akan kekal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Maka Allah dengan rahmat kasih sayang-Nya Allah berilhamkan satu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yeah. Bila baca baca macam tu ikan paus ni jadi geli. <tuh> Dia pun muntah pula. Jadi kalau orang kena santau ke elok okay, baca ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insya-Allah racun-racun tu terkeluar balik insya-Allah tuan-tuan. Jadi dua soalan yang ke-12 dan soalan yang ke-18 amash-syajarah al-mukawwanah bi-12 udnan pokok yang mempunyai 12 dahan ataupun ranting iaitu pokok itu ialah satu tahun 12 ranting atau dahan ialah 12 bulan setiap ranting mempunyai 30 helai daun iaitu setiap bulan ada 30 hari dan setiap daun mempunyai 5 biji buah Iaitulah setiap hari adanya 5 fardu salat yang diwajibkan Habis 18 soalan Maka aku kata Abu Yazid Al-Bistami Tuan, saya dah jawab 18 soalan Maka saya nak Tuan jawab satu soalan daripada saya Fasudah Maka maka aku kata Padri Tafaddar Mahu Al-Bistahul Jannah soalannya. Apakah dia kunci bagi syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata Padri? Wallahi ini arifuhu. Demi Allah aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini. Walakinani akhafu alal jamahir aladhi mawujud fi hazil kanisah. Tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja. Kalau aku jawab-jawapannya, orang akan marah padaku. Lalu apa kata orang dalam gereja? Wahai Bishop, wahai Padri. Jawab! Jangan jatuhkan maruah kami. Jawab! maka apa kata Badri tuan-tuan miftahul jannati la ilaha illallah muhammadur rasulullah tuan-tuan takbir Allah habis Allah satu gereja bos islam begitu tuan-tuan Allahu akbar tu 18 soalan lawan satu soalan tuan-tuan ya yeah? rupa-rupanya nak kabur petunjuk Allah taala ni berbagai pelbagai cara Allah kurniakan ya yeah? dalil satu gereja mata Islam Dengan sebab keibatan seorang ulama Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bistami Rahmatullahi alaih. Tuan-tuan, sekali tu dahulu tazkirah kita Dan macam biasalah oh, macam, nice. tadi. Ingat tadi oh. yang pasal oh. ya, kata tadi Dan kamu Aku tak baca itu, ustaz baca Aku tolong sampaikan sekali lagi <laughs> Dan infakkan harta kamu Sebelum sampai satu hari Yang tidak ada teman Yang kau nak infakkan Kan tidak ada kawan Tidak ada syafaat Masa tu dekat hari akhirat Ustaz pun tak minta debu dah Tuan-tuan dia -tuan, Ni perluannya Jadi sya Allah Lepas raya nanti Kami akan Membina mahat kami yang baru Di Di Bukit Kapan Meru Ada seorang hamba Allah Wakafkan tanah 3K Jadi harapkan harap tuan-tuan fahami Dan memandangkan pelajar-pelajar pun bertambah kami perlu kepada rumah kedai dan sebagainya Kalau tuan-tuan ada terlebih-lebih rumah kedai Mana dah tahu orang oh, sya'alam ni kan Orang oh, sya'alam ni dia slow gitu ke Tapi masyuuu Adiknya sukun tu kau jangan main-main Eh tuan-tuan eh, Semoga Allah Ta'ala mudahkan menguruskan agama ini. Dan kami yang mengajui agama ini, tanggungjawab kami apa dia? Meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan tugas tuan-tuan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Aku lukuh lihatan wa astaghfirullah. Warahmatullahi ala wa alaikum wa salam alaikum wa ta'ala wabarakatuh. barakatuh. Takbir. Allah wa asbar. Allah wa asbar. Allah wa Allahumma salli ala Sayidina Muhammad. Itulah tadi guys ya ceramah singkat daripada Ustaz Muhammad Nazmi. Masya Allah ya. Kalau kita dengar cerita ataupun kisah-kisah ini -kisah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazmi ini, Masya Allah lah. Waalaikum warahmatullahi wabillahi alaihi alaihi. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan nasihat di dalamnya. Intinya adalah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Allahu akbar. Begitulah tadi ya kan, kisah di mana satu gereja masuk Islam sebab apa? Sebab salah seorang ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, "Maha huwa miftahul jannah." Apa itu? Kunci surga. Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak ya guys ya membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga pesan bagi kita semua agar supaya ya, guys ya agar supaya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tadi kan dan juga ada illallah Muhammadur rasulullah alaihi wasallam. Ini zikir yang sangat-sangat power sekali ya guys ya. Dalam kehidupan kita ya nanti juga istilahnya orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang banyak selawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan bersama beliau juga. Iya kan? Masyaallah la haula wala quwata billahil Jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dua kalimat yang sangat ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, iya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dua kalimat itu. Apa? Jadi di dalam hadis itu disebutkan kalimatani khafifatan thaqilatan fil mizan wa habibatani lirrahman subhanallahu wa bihamdihi subhanallahlil alim Ya dua kalimat yang Allah Subhanahu taala cintai memberatkan timbangan kita dan juga sangat mudah kita ucapkan sangat sangat ringan kita ucapkan Uh, maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah alamdi subhanallahil azim mohon maaf apabila ada salah kata guys terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh